Selamat no Alvendes. saya telah menerima beberapa email dari teman-teman yang berisi pertanyaan mengenai ujian IJU Sebuah ujian yang bisa digunakan untuk mendaftar kuliah di perguruan Tinggi di Jepang Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat video ini untuk berbagi informasi mengenai IJU dan juga pengalaman saya kepada teman-teman Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar tentang IJU, saya hendak memperkenalkan ujian ini secara singkat IJU adalah singkatan dari Examinations for Japanese University Admission for International Students, Nihon Ryugaku Shiken. Ini adalah sebuah ujian standardisasi untuk masuk perguruan tinggi Jepang bagi pelajar internasional. Ujian ini diselenggarakan oleh JASO, Japan Student Service Organization, Nihon Gakusei Nihon Gakuse Shien Kiko, sebuah agensi administratif independen di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi Jepang. Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada baik mahasiswa Jepang maupun mahasiswa internasional di Jepang. Kebanyakan perguruan tinggi Jepang menerima IJU sebagai syarat pendaftaran mereka. Jika teman-teman mau melihat daftar lengkapnya, silakan klik tautan ini. Kemudian, apa saja pelajaran yang diuji dalam IJU? Ada empat mata ujian dalam IJU yang dapat dipilih. Bahasa Jepang, Sains, Pengetahuan tentang Jepang dan Dunia, dan Matematika. Sains yang dimaksud di sini adalah Natural Science, Ilmu Pengetahuan Alam, IPA, sementara Japan and the World adalah Sejarah, Ekonomi, dan cabang-cabang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial lain, yang mengkaji tentang Jepang dan dunia pada umumnya. Untuk Matematika, ada dua level yang bisa dipilih, Course 1 untuk Matematika Dasar, dan Course 2 untuk Matematika Lanjut. Saat mendaftar EJU, teman-teman perlu memilih mata ujian apa saja yang mau teman-teman ambil, minimal satu, dan maksimal tiga karena ujian sains dan Japan and the world diadakan pada waktu yang bersamaan. Saya pernah ikut IJU empat kali dan selalu mengambil tiga mata ujian. Pada IJU pertama saja saya mengambil Japan and the world. Pada IJU kedua, sains. IJU ketiga, kembali ke Japan and the world, dan yang keempat, sains lagi. Untuk bahasa ujian, teman-teman bisa memilih antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Namun untuk Japanese as a foreign language, tentu ujian ini diadakan dalam bahasa Jepang. Jadi walaupun teman-teman mengambil ujian Science atau Japan and the World dan Mathematics dalam bahasa Inggris, ujian Japanese as a foreign language teman-teman tetap akan diadakan dalam bahasa Jepang. Oh ya, kemarin saya menemukan sebuah pertanyaan di Quora Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu mengikuti ujian masuk Universitas Jepang? Examination of Japanese University atau IJU Apakah dalam soal bahasanya hampir sama seperti N5 atau lebih sulit seperti N3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini di sini Ujian bahasa Jepang dalam IJU lebih sulit daripada N5 dan N3 Karena levelnya jika dikonversikan ke level JLPT Kira-kira akan menjadi N1 atau N2 untuk formatnya kurang lebih sama seperti JLPT. Ada soal yang menguji keterampilan menulis, mendengar, dan membaca. Jika teman-teman mau melihat silabus lengkap dari soal-soal IJU, baik untuk mata ujian Japanese as a foreign language maupun mata ujian lainnya, silakan klik tautan ini. Lalu kapan dan di mana IJU diselenggarakan? IJU diadakan dua kali dalam setahun pada Juni dan November. Untuk ujian di bulan November 2020, pendaftarannya sudah dimulai, dan deadline-nya adalah tanggal 31 Juli ini. Ujiannya sendiri dilaksanakan pada 8 November. Sesi pertama IJU tahun ini pada bulan Juni kemarin dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sejauh ini belum ada keputusan pembatalan untuk sesi kedua. Jika sesi kedua ini nantinya juga dibatalkan, silakan gunakan informasi yang saya berikan di video ini untuk mengikuti ujian IJY di tahun depan. IJU diadakan di berbagai negara. Di Indonesia, IJU diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya. Saya selalu ikut yang di Surabaya. IJU pertama dan kedua saya, saya ikuti di SMA Negeri 5 Surabaya. Dan e, dua IJU saya berikutnya, saya ikuti di kampus Universitas Negeri Surabaya. Setelah mengikuti ujian IJU untuk pertama kalinya, saya menulis artikel untuk website sekolah saya, SMA Negeri 1 Magetan, Dibantu oleh teman-teman saya yang juga mengikuti ujian IJU waktu itu. Judulnya adalah Ujian Murah Untuk Kuliah di Jepang. Mengapa murah? Karena ujian IJU di Indonesia disubsidi, sehingga biayanya hanya Rp66.000 per orang. Di negara-negara lain, biayanya biayanya bisa lebih dari 10 kali lipatnya, dan bahkan uh, biayanya itu berbeda tergantung jumlah mata ujian yang dipilih. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini terlebih karena ada beasiswa bagi para peraih nilai tertinggi program beasiswa ini disebut Reservation Program for Monbukagakusho Honor Scholarship for Privately Finance International Students Beasiswanya sebesar 48 ribuan per bulan jika teman-teman dinyatakan terseleksi untuk beasiswa ini karena nilai IJU teman-teman tinggi teman-teman uh, bisa mendapatkan beasiswa ini jika teman-teman berhasil diterima di sebuah perguruan tinggi di Jepang sebelum periode tawaran beasiswa ini berakhir. Dari ujian IJU, saya pernah mendapatkan tawaran beasiswa ini dua kali. Kemudian, siapa saja yang bisa ikut IJU? IJU bisa diikuti oleh siapa saja. Dari pengamatan saya, kebanyakan peserta IJU adalah pelamar pendidikan S1 di Jepang, namun ada pula pelamar S2 yang mengikuti ujian ini. Masa berlaku hasil ujian IJU adalah 2 tahun Jadi teman-teman yang berminat lanjut S1 di Jepang setelah lulus SMA Sebaiknya ikut saat sedang uh, duduk di kelas 11 atau 12 Kalau ikut saat sedang duduk di kelas 10 Nanti skor IJU teman-teman sudah kedaluarsa saat teman-teman mendaftar ke perguruan tinggi Namun tentu tidak ada masalah uh, mengikuti IJU saat sedang duduk di kelas 10 Jika tujuan teman-teman adalah untuk mencari pengalaman dan berlatih untuk IJU berikutnya. Bagaimana cara mendaftar IJU? Jika mengikuti ujian di Surabaya, silakan menghubungi IMC Center. Jika mengikuti ujian di Jakarta, silakan hubungi Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Link saya sertakan di catatan kaki. Baik, selanjutnya adalah bagian yang lebih teknis. Bagaimana cara memilih mata ujian pada IJU? Ada baiknya teman-teman sudah tahu teman-teman mau mendaftar ke perguruan tinggi apa dan fakultas atau jurusan apa. Dengan begitu, teman-teman bisa mengecek mata ujian IJU apa yang disyaratkan oleh perguruan tinggi tersebut. Misalnya dulu saya mendaftar beasiswa ABP Asia Bridge Program dari Jejuoka University. Jurusan yang saya minati adalah Faculty of Informatics, Department of Information Arts. Dan persyaratan IJU dan jurusan ini pada waktu itu, seingat saya, adalah Japan and the World dan Mathematics. Jadi mata ujian IJU yang saya ambil adalah uh, Japan as Foreign Language, Japan and the World, dan Mathematics Course 1. Semalam saya mengecek kembali situs Shizuoka University dan tampaknya ada penstrukturan ulang di dalam fakultas ini. Jurusan Information Arts tidak lagi ada. Dan ada jurusan yang baru pertama kali saya dengar di fakultas ini, Faculty of Informatics. Saya juga menggunakan nilai IJU untuk mendaftar ke GIGA Program Keio University. Di dalam pendaftaran GIGA Program, mengirimkan hasil ujian standarisasi sangat disarankan meskipun tidak wajib. Berbagai macam ujian standarisasi bisa diterima. Dulu saya menggunakan hasil ujian nasional, UN. Karena ujian nasional itu didesain khusus untuk hanya pelajar di Indonesia, saya rasa akan lebih baik jika saya juga menyertakan hasil ujian standardisasi yang bersifat internasional. Ada SAT dan ACT misalnya. Biaya mengambil ujian tersebut cukup tinggi, di atas 1 juta rupiah. Beruntung di Indonesia penyelenggaraan ujian IJU yang juga bersifat internasional mendapatkan subsidi. Jadi saya bisa mengambil ujian ini dan mengirimkan hasilnya ke KU University. Untuk pendaftaran Giga Program mata ujian IJU yang diambil bebas bisa apa saja dan jika teman-teman baru pertama kali mendengar tentang Giga Program ini silakan cek video saya terdahulu tentang Giga Program. Jadi saat memilih mata ujian IJU cek terlebih dahulu persyaratan dari perguruan tinggi yang teman-teman minati dan satu skor IJU bisa digunakan untuk mendaftar ke beberapa perguruan tinggi biasanya untuk mengirimkan skor IJU. Ke perguruan tinggi, teman-teman hanya perlu mengirimkan fotokopi laporan hasil ujian IJU teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi informasi singkat mengenai IJU. Jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman sudah pernah mengikuti IJU, feel free juga untuk membagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar.